tujuh puluh cara lebih itulah apabila kita melihat dosa-dosa besar yang manusia melaku, buat kadang-kadang dia berasa katanya kalih, ataupun kericin kalih-kalih ni maknanya kericin jadi tamada jadi biasa lepas tu orang pun pakai kecek bahasa dia tamada benda ni Sebab apa? Sebab duk buat sokmo tu Duk berasa jadi tamada Jadi biasa, jadi Benar Tak ada duk berat mana Padahal benar-benar pasal -benar itu Mesti kita kena jauh Dan kita kena Bertaubat, yang sakuk dengan Manusia dan sakuk Dengan Allah, hak sakuk dengan Allah, kita kena bertaubat Kita kena kodoh dan kita kena Tunai hak kita Terhadap Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma yang dikasihi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari jemaah minggu yang ketiga dalam bulan Syaban tahun 1444 Hijrah Hari ini kita berada di hari Jumaat Yang kedua Dalam bulan 3 tahun 2023 2550 Alhamdulillah kita masuk di dalam Hadis Nabi SAW di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah Yang dihimpun oleh Syekh syikh Salih Ahmad Asyami Hadis yang ke 171 Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud 4739 dan At-Tirmidzi 2435 Hadis sahih Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi saw bersabda: Syafaat pertolonganku adalah untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan umatku. Dari hadis ni kita perhati bahawa manusia ni yang maksum, yang tidak ada dosa yaitunya Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Selain daripada mereka itu, ada berlaku dosa. Dosa sikit, dosa banyak. Orang yang melakukan dosa, terutamanya dosa kecil, diharap semoga Allah Ta'ala ampun. Dengan amal, dengan perbuatan, dengan sebut. Maka dosa-dosa kecil, dengan otomatik, diampun dan digugurkan daripada beberapa hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada ayat al beberapa ayat yang Allah Taala firman hubungnya dengan ampun dosa serta dengan orang itu sendiri selalunya istighfar dan minta supaya Allah gugurkan dosanya dan sentiasa dia bertobat tapi orang setengah-setengah orang ni tak boleh lari daripada dosa besar dalam bahasa Arab dia panggil Al-Kabirah dosa-dosa besar yang sangat banyak dia panggil Al-Kabair Al-Kabair Ditulis oleh Imam Syamsuddin Al-Zahabi Dalam sebuah kitab namanya Al-Kabair dosa-dosa besar Lebih daripada tujuh puluh kali Yang dia hipung, yang dia dikira-mengira Tulis tajuk, lepas itu ada ayat Al-Quran, ada hadith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 entam ada benda ni sebab kenapa sebab duk buat sokmo tu duk berasa jadi tamada jadi biasa jadi benda tak ada duk berat mano padahal benar-benar pasal -benar itu mesti kita keno jauh dan kita kena bertaubat yang sakuk dengan manusia dan sakuk dengan Allah hak sakuk dengan Allah kita kena bertaubat kita kena qada dan kita kena tunai Hak kita terhadap Allah Ta'ala Tapi hak sakut dengan manusia Kita kena pergi ah. Kita kena pergi bayar Kita kena pergi sarap hat Gira-gira kepada dia Sarah Katanya kita lah Duk kata ke dia, duk buat kepada dia Duk curi, duk gotu, duk gani Lepas tu kita minta ma'ah dengan dia Kalau dia wui ma'ah Alhamdulillah Tapi kalau sekiranya dia tak wui ma'ah Kalau kita nak kata lagi mana Inilah bose kita ni dengan manusia. Sebab dia sakutnya. Dia antara kita dengan dia. Dia panggil ku korani. Bila ku korani tu. Dia tak wima'ah kepada kita. Ataupun dia. Tak hala kepada kita. Dunia dan akhirat. Maka kita kena naik mahkamah. Kena dok gue. Diri kita nak bela diri kita. Pada mana. Sebelum daripada kita. Nak gini dengan Nabi SAW. Yang Nabi rakyat katanya Syafa'ati li ahlil kabairi min ummati Syafa'at pertolongi aku adalah Aku nak beri kepada orang-orang yang Buat dosa besar di kalangan umat aku Hak Nabi nak beri syafa'at tu Hak orang tu duk buat dosa-dosa besar Hak tak sakut dengan manusia Tapi dah sakut dengan manusia Nabi nak kata lagu mana sikit lagi Tak kira lah Nabi nak pergi Jadi kongklang Orang-orang Tak tahu berapa puluh ribu juta. Di buat duk sobsa, Sampai hari kiamat. Nak pergi. Kali kliar panah. Sore, sore, sore, sore, sore. Ini sebab tu lah. Belum pada kita sendiri nak mati. Kliar panah. Tangta. Nen-nen. Jangan hidup jadi. Lepas pada mati barulah. Nak mula gotu, mula go ni. Selesalah masalah kita. belong pada kita mati. Terutama sekali. Kita jangan hidup pergi buat sobsa yang hendak dibuat adalah sapsa kita dengan Allah dan kita sesama manusia gitulah hadis yang ke 172 an au fi ibn malik al asja'i radhiyallahu anhu qan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani atin min indi rabbi fakhayyarani baina ah, an yudkhila nisfa ummati al jannah wa bain al fa akhtartu syafa'ata wa hiya liman mata la yushriku billahi syai'an Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmidzi 2441 dan Ibnu Majah 4317 Maksudnya dari Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu berkata Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi katanya seorang malaikat yang diutus oleh Tuhanku datang menemuiku ni malaikat mari jumpa dengan nabi dia memberitahu kepadaku supaya memilih antara jamin ni boleh masuk syurga setengah dari umatku atau memberi syafaat jadi malaikat supaya dengan bui apa wit hang leuak kepada nabi nabi mun nak hok setengah daripada umatmu boleh masuk syurga dengan so lagi iaitu siti piseh yang aku apa ni yang tuha Supaya muh ni boleh hui syafaat ah kepada umat umatmu Muna'ah mana Nabi rakyat katanya Aku memilih syafaat ah. Dan syafaat ah itu akan ku berikan kepada umatku Yang mati dalam keadaan tidak bersyirik Dengan Allah sesuatu pun Ini Pisid, kong pisid dia panggil Siapa yang jadi orang Islam yang berimeh Yang beramal salih serta dengan orang itu dia tak syirik walaupun sikit. Syirik-syirik ini saya gambar mudah-mudah supangan selumalah. Supangan duri. Pasang kita ni berasa katanya kita beriman, dok semaya, dok puasa, dok keluar zakat, dok sedekoh dok amal, baca Quran ego tu gani, tapi dok ada lagi selumah. Selumah lagu mana? Supaya kita pakai baju, pakai kain. Pakai gapa-gapa, seluma dia ada orang dia mucuk-mucuk dia kak di apa? Di kain kita, di seluar kita mucuk walaupun sikit, ya, kecilnya, tapi dia kokek-kokek okay, okay, okay, okay, okay. kita duduk tak sedap supaya semua 2-3 ekor ada dalam seluar kita masa duduk tak sedap dia mempun kepada hidup kita sebab tu syirik ni merutuhkan amalan apatah lagi syirik besar tu weh tu nampak duk semaya tapi puja kubur tak berhenti-berhenti main azimat siapakah ini duk ada lagi azimat duk sakuk situ duk selik kot ni buh lah kereta wak kotu buak kot ni jalan belakang kalau syirik Hak kecil Seperti apa? Buat amalan kapa-kapa Nak tunjuk-tunjuk ke okey Baca-baca keroe Suara-suara sedak Duk niat katanya nak Buat okey puji dia Oh, mungu suara sedak Buat kapa-kapa Adanya Waktu prasong, Ti efeng Duk di dalam amalan Perbuat tega tu kan ni Hak ni dia panggil syirik kecil Hak kita bahasnya Syirik besar Sehingga Allah tak ada kaya dalam surah Luqman innasyirka la zulmun azim sesungguhnya syirik adalah zalim yang sangat besar apatah lagi orang-orang kafir yang Allah Ta'ala rayak dengan sebab amalan syirik dia ada wak tu wak ni wak tu wak ni siapa kata kena Allah Ta'ala Tuhan pun rayak wal kafirun humu dan orang-orang kafir mereka itu adalah orang-orang zalim Sebab dia ya tak kenal dah Allah Taala tuan dia. Dulu tu nah, zaman jahiliyah, zaman dulu-dulu tu. Nah, Orang kafir dia ya kenal Allah Taala dah. Dia ya tahu dia ya reti katanya Allah buat dia. Tulah Allah waya di dalam Quran wala insa'althum man khalaqas samawati wal ard la yaqulu anna Allah bila mum mereka itu, siapakah yang buat langit buat bumi? Mereka itu nestaya mereka jawab katanya Allah yang membuat langit bumi, termasuknya maknusia, binatang dan semua tiap-tiap perkara. -tiap Tapi terang kita tanya orang okay, kafeilah ni. Tak ada kena kita tanya Chiang Mai, Chiang Rai, Chao Khao dah tanya tak baik. Tepih mu kita Tanya tak okay. baik. Tanya orang okay. si eh, kita duk kenal lagi okay. mari. Muhna ada Allah. Siapa buat muh ter tanya soalan-soalan mudah-mudahnya kita tanya walaupun kita tak ada tak, tak ada ta dia, tak ada cabar tugas ni ter tanya dia nak tahu katanya dia jang, nak jawab lagu mana ha kejadian dia daripada tok nenek tok nenek tok nenek tok nenek, tok nenek nak suk mana dalam fikiran dia amat apa ni ugamo dia kita nak tahu katanya dia nak suk mana Suk di tok ada tok hawa ke tak kau manusia timbul sendiri daripada kera Wallah alam kita tak biasa tanya jugak kesian. Saya tanya tok nenek, "Pan phaburut dia mari daripada mana? Suk mana manusia ni?" Fah Klik kepada ayat ni atau ataupun hadis ni, iaitu nya hubung dengan orang yang mati tidak bersyirik dengan Allah, insya-Allah orang tu akan dapat syafaat. Tapi orang yang mati kadidi opsa, iaitu nya syirik dengan Allah. Pas nabi pun Tak jika nak ni, juga. Tak jika nak pergi bergoyah juga. Eh, orang mati. Syirik ni dengan Allah tak ada. Itu pun payah. Supaya dengan atas dunia ni, dia semnuan tadi duduk dalam buk dah. Orang nak tak sing pun, eh, tengok no, ni nak buat aku mana. Orang ni, orang cacik ni katanya salah. Orang nak pergi adik kena, buka dia. Atas dunia ni. Kita dak tengok orang okay, dak serumak ruik, buat go tu buat go ni, jadi pelik. Hok tu dengan sebab ruik belaka tu. Dak kepada tanah iku, wui kepada khu paksa sawi kau go tu wui go ganih. Wah, lucu be. Orang hok salah cirak-cirak jadi. Tak salah. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lebih tahu siapa syirik, siapa tak syirik. Sebab tu hadis ni nguju jadi kita kemah-kemah. Jangan ada syirik walaupun selumah walaupun piyah sikit-sikit pun jangan berada syirik siapa duk biasa caya kepada untuk tengok orang tangan main azimak main gotu, gotu goni bom hatu dan sebagainya jangan hidup caya dan buah sejak daripada sekarang ni siapa kalau kita akhir hidup dengan Allah ya Allah aku mitok berlindung dengan mung, aku bersyirik sedangkan aku tahu dan aku mitok Janganlah woi mung jadi aku ni syirik sedangkan aku tak tahu benda tu. Dok gelomok dengan aku mari tak tahu lama mana. dah. Tapi aku tak tahu katanya benda ha, aku duk percaya aku duk pegang jamuk. Duk gigih kau tu benda tu syirik. Janganlah woi jadi ada dalam hidup aku pat woi jadi jauh. Janganlah, woi ada benda-benda yang tak molek. Nah ini adalah perkara-perkara yang yang menunjukkan bahawa Moleknya tak molek imej seseorang manusia Selain daripada Amalah dia Jangan dia bersyirik Sebab tu akhir surah Al-Kahfi Faman kana yurju liqa'a rabbih Fal ya'mal amalan saliha Walaa yushirik bi'ibadati rabbihi ahada Siapa-siapa yang harap Nak jumpa dengan Tuhan Maka hendaklah dia beramal salih Dan jangan dia bersyirik Dengan Allah dengan Tuhan sesuatu pun. Itulah. Ne nah, Allah Taala firman di dalam quran maka kita pun baca hadis pada hari ini jadikan sebagai semangat hidup kita supaya kita hidup dengan betul dengan ajaran Allah, ajaran Nabi dan kita kena gunu ulama-ulama mai duduk beri penerang kepada kita wisuluh. Hidup kita wajadi kenoh wajadi betul. Pas kita sendiri pun napak katanya nok kepada kebenaran supaya kita duk mitok ih dinasratal mustaqim wahai tuhanku tunjukkanlah jalan lurus kepadaku buat selama-lamanya gitulah nah Allah kita uh, sambung semula menuju hadape kalau tidak ada uzur apa-apa iaitu nya yang kesembilan ikhraju ba'thin nar iaitu membawa keluar ahli neraka wallahu a'lam wasallallahu ala Muhammad, wa ala alihi washabihi wasallam wassalamu warahmatullahi wabarakatuh